mulai dengan saya Yulayko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mendaftarkan OSS untuk PT Perorangan namun seperti biasa, untuk Anda yang tertarik seputar legalitas dan perusahaan usaha silahkan subscribe dulu channel ini baik Bapak Ibu pengusaha sekalian eh, Alhamdulillah ya pada saat ini eh, PT Perorangan itu sudah bisa eh, terkonek dengan OSS ya karena di awal-awal karena kita tahu ya di awal-awal eh, PT perorangan ini berlaku, OSS ini masih belum bisa, masih ada sekitar 1-2 bulan itu masih belum bisa mengurus perizinan. Jadi fitur-fitur PT perorangan itu belum ada. Sedangkan sekarang ya kalau kita lihat di pengumuman oss.go.id ini sudah muncul bahwa layanan PT perorangan sudah tersedia. Nah, sekarang bagaimana untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki legalitas PT perorangan dan ingin eh, mengurus OSS-nya? kita akan bahas di video ini baik pertama-tama silahkan kunjungi oss.go.id lalu klik saja menu daftar yang ada di pojok kanan atas baik nanti kemudian akan ada dua pilihan ya apakah Anda akan mendaftar sebagai PT UMKM yaitu PT yang di bawah 5 miliar modal usahanya atau PT non UMK di mana modalnya itu di atas 5 miliar nah untuk PT perorangan ini itu syaratnya adalah dia modalnya di bawah 5 miliar, maka PT perorangan mendaftarnya di uh, usaha mikro dan kecil. Silahkan dipilih, kemudian di sini ada pilihan jenis usaha. Ya, di sini kita passwordin. Nah, PT perorangan itu berbeda dengan usaha perorangan. Jadi, dia itu adalah badan hukum sendiri. Ya, beda dengan usaha perorangan, maka dia uh, badan usaha dimana harta kekayaannya terpisah dari harta pemiliknya. Silahkan klik menu badan usaha. Tahu di sini, uh, pilih jenis badan usaha ya. Nah, uh, sebelumnya badan usaha ini, PT perorangan itu belum ada, hanya aja PT dan CV, kemudian firma, dan seterusnya. Sekarang itu sudah ada pilihan PT perorangan. Jadi, bapak ibu sekalian tinggal pilih saja, uh, pilih PT perorangan. Kemudian di sini masukkan nomor handphone. Nah, masukkan saja di sini nomor handphone, tanpa nol ya, karena di sini sudah ada 62 Kemudian di sini ada masukkan email uh, badan usaha ya. Saya juga sudah siapkan emailnya. Nah, kemudian akan muncul kirim kode verifikasi. Biasanya sih ada dua pilihan ya, ada mau via email atau via WA. Di sini karena yang muncul cuma satu, maka saya pilih via email. Nanti akan ada link konfirm kode konfirmasi yang terkirim ke email kita. Oke. Okay. Nah, kita cek saja email kita. Oke, okay, di sini sudah ada ya email dari OSS. Oke, okay, kita buka saja kodenya. Nah, ini dia kodenya baik kemudian uh, kodenya masukkan ke sini ke link verifikasi setelah itu kita tunggu kalau verifikasinya berhasil maka dia akan terbuka formulir berikutnya nah jadi setelah itu kita akan uh, isi formulir berikutnya uh, ya bagian bagian bawah ini kita masukkan nama badan hukum kita atau nama PT kita tanpa menggunakan uh, kata depan PT jadi cukup namanya saja yang dimasukkan jadi kemudian silahkan masukkan password dan ulangi sekali lagi untuk pasport ini harus ada kombinasi huruf besar huruf kecil angka dan spesial karakter setelah itu klik konfirmasi ya di sini masukkan Npwp kemudian masukkan nomor SK jadi SK ini adalah yang ada di sertifikat pengesahan ya jadi sertifikat pengesahan itu ada nomornya polanya itu depannya AHU sekian sekian sekian. Oke, nah di sini masukkan nomor induk dari uh, direktur. Kemudian masukkan nama lengkap dari direktur. Ini jenis kelamin. Kemudian masukkan tanggal lahir direktur. Masukkan alamat lengkap direktur sesuai KTP. Ya, masukkan di sini jabatannya. Jadi kalau di PT perorangan itu Komisaris, direktur dan pemegang saham itu satu orang. Tapi pada saat pendaftaran maka dia berperan sebagai direktur. Jadi si kan isikan, isikan saya jabatannya direktur. Lalu centang ya untuk ini peraturannya apa? Persetujuan peraturan kemudian klik daftar. Oke. Okay. Kalau data sudah benar maka mendaftarkan berhasil. Bapak Ibu akan mendapatkan data login via email. Nah, seperti itu saja sangat mudah ya saya rasa untuk mendaftar di OSS. Uh, silahkan dipraktekkan uh, dan untuk anda yang membutuhkan bantuan cara, apa pendaftaran oss atau uh, akun pt perorangan silahkan bisa cek link deskripsi ya terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sukses terus buat anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh